Sangat, sangat. Tiba-tiba aku melihatnya kembali. Huh. Tidak ada duanya. <tuh> Betul. <tuh> Lalu membahas si mayat tua itu ya sungguh mengerikan mm, tapi aku sering mendapatinya mm, sebagai mm, suatu cara sebelum mulai ke datang mm, baru sulit dipercaya dulu aku lah anak si mm, itu Ya Tuhan laganya uuuuh uuuuh <tuh> Malam menggurat malam Bayang-bayang Menyelinap Dalam radio Dan mikrofon Usang Apa yang tersisa dari sisa usia Bila bukan sepi hari-hari terus lewat hanya keluh dan makian yang bertumbuh di kepala tanpa seorang pun yang menuainya. Dari sisa usia Bila bukan sebilangan dan keterasingan